Lukas 6 ayat 43-45 Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan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 Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. 3 Yohanes ayat 11 Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat ia tidak pernah melihat Allah.